Masya Allah, merasa adem melihat Abang El yang lagi digendong Luar biasa, idola kesayangan mudah-mudahan lancar umrohnya dan mudah-mudahan bersahabat ya Menemukan jalan yang terbaik Kita lihat cidukan Bunda Lesti bersama Abang Fatih Masya Allah, Tabarakallah Abang El, Bunda Lesti mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di unggahan ini. Dari akun Heni9737 mengatakan, Masya Allah, Abang Fatih anak soleh pintar gemes, lucu, kasep, Semoga dede, sarang fatih, sarang keluarga, mugi ibadah umrohnya lancar. Amin. Ada juga dia ya, tanggapan lain dari akun Diana Malik mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah terobati rasa kangen sama mereka love Masya wow, Allah banget ya. Semuanya tentunya merindukan Lesti dan Abang El Alhamdulillah melihat postingan ini merasa adem Dan pastinya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita ini kemudian disimak juga persahabat ada wawancara kembali dengan kuasa hukum Rizky Bilar saat diberikan pertanyaan ada rasa penyesalan gak nih dari Rizky Bilar mengenai kabar yang sedang viral ini dengan tegas kuasa hukum Rizky Bilar pun Tentunya menjawab, Rizky Bilar tidak ada penyesalan yang disesalkan hanya kepada Lesti. Mengapa bisa melapor? Itu kalimat yang disampaikan. Unggahan ini diunggah kembali atau diperse kembali oleh akun Stand for Lesti. Kalimat caption pun dituliskan, pelaku tidak menyesal katanya tuh. Hingga komentar pun dan tentunya banyak sekali diberikan. Diantaranya dari akun tiga 33 mengatakan Ingat kata Najwa Sihab, kita harus tetap di pihak korban Apapun pembelaan dari pelaku KDRT, kita harus tetap di pihak korban Semoga kebenaran akan terungkap Kemudian juga praselebat ya, dari akun Umu Nafisa 42 mengatakan Dan di sini sudah jelas, terlihat ya sifat asli Rizky Bilar ini gimana dan ternyata Rizky Billar mengakui kalau dia selingkuh dan kepergok lagi di hotel sama istrinya. Kemudian istimewa juga persahabatnya di unggahan pecinta Lesti Vati. Di sini ada sebuah kalimat persahabat. dir Bapak yang sudah nyempetin wawancara sama wartawan, Mimin cuma mau bilang, aduh Pak Kirain mau bahas dan membantah laporan KDRT dan perselingkuhan. Eh, ternyata cuma mau nanggepin gosip yang merugikan saja. Dia, kuasa hukum, terlapor. Mimin cuma mau bilang, statement dan gaya bicara Anda mirip bapak-bapak yang lagi gibah di warung kopi. Kami percaya Dede dan laporan polisinya. Wow, tetaplah berisi kawan-kawan. Semua orang tentunya tetap dengan teguh pendirian berada di pihak korban kita lihat juga tanggapan dari fans baby alfati disitu mengatakan sampai saat ini gua masih tetap kekeh dengan pendirian gua terserah mereka mau kasih bukti atau ngomong mulutnya berbusa pun nggak akan mempan orang waras akan selalu membela kebenaran kami akan selalu ada di pihak korban hashtagnya kami bersama Lesti luar biasa dukungan untuk guna Lesti Apapun statement yang diberikan yang dilontarkan dari pihak Rizky Bilar, semuanya tentunya tetap teguh pindiran persahabatia ya untuk berada di pihak korban. Kemudian juga disimak ada sebuah tentunya kabar yang lagi heboh dan viral mengenai video CCTV di rumah Lesti dan Rizky Bilar tanggal 28 September. 2022 pukul 11.15 Video rekaman CCTV setelah kejadian Alhamdulillah Bunda L terlihat sehat dan gendong Abang L keluar Namun di posting ini pun menuai banyak komentar yang beragam dari para netizen Dari akun Dance Violet mengatakan pengen banget dibela samping ngeluarin cctv pelaku datang aja polisi bilang semua nggak benar ini buktinya kalau benar beres nggak perlu capek-capek klarifikasi kita lihat juga bersama ya? dia dari akun s 10518 mengatakan emang memintamu kejadian pasti cekik kan belum ada bukti yang dimunculin pas dicekik dan lain-lain. Baru yang sesudah dicekik, kalau sudah didik melapor itu tandanya sudah keterlaluan min, mimin yang terhormat Kok bilang gak apa-apa pembela rezeki bilar ini mah katanya tuh ya Ini sebelum kejadian bukan sesudah Tuh, banyak yang beranggapan yang beragam dari para netizen mengenai CCTV yang beredar Kemudian kita simak juga diunggah pecinta Lesti Fatih menanggapi Ges, ges, ges, coba minta ke si paling tahu rekaman CCTV pas ketahuan selingkuh Wow Dan kita lihat juga bersama dia masih dipostingan pecinta Lesti Fatih ada sebuah kalimat juga yang dituliskan atau yang diposting Kejadian pada tanggal 28 September 2022 versi laporan korban KDRT ke kantor Polres Metro Jakarta Selatan. Kejadian pertama pada pukul 01.51 waktu Indonesia Barat dini hari. Minta dipulangkan ke rumah orang tua kemudian di Smackdown. Kejadian kedua pada pukul 9.47 waktu Indonesia Barat pagi hari menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan di smekdon lagi. Terus video yang sengaja disebarkan jam berapa hayo. Wow. Ini lagi viral banget mengenai video CCTV yang lagi beredar. Doakan saja mudah-mudahan ada titik terang yang tentunya kita dapatkan dari permasalahan KDRT yang dialami oleh Bunda Lesti Kejora. Doakan, support, dan dukung yang terbaik untuk Bunda Lesti. Kita masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Ini dulu informasi. Di malam ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.